Pound Sterling Yen bullish, waspadai area kritis. Bias harian pergerakan Pound Sterling Yen terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang terkoreksi.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 sebaliknya waspadai jika harga Pound Sterling Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 156.26 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 155.98 sekian analisa forex untuk tanggal 9 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212